Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala syafil al anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'du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 Ya Rabbal Alamin Pada video kali ini Saya akan membagikan Sebuah ilmu pengasihan Yang sangat ampuh Untuk memikat hati seorang Yang Anda inginkan Dan Anda idam-idamkan Baik itu wanita Ataupun pria pujaan hati Anda Dalam urusan keampuhannya Ilmu pengasihan ini tidak usah Anda ragukan lagi bahkan jika Anda yakin dan sungguh-sungguh dalam mengamalkannya hanya dalam satu hari anda akan melihat hasilnya jika orang yang anda tuju terkena ilmu pengasihan ini orang yang terkena ilmu pengasihan ini akan selalu teringat terhadap anda terbayang-bayang akan wajah anda sehingga orang tersebut ingin secepatnya bertemu dengan anda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 Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum mengamalkannya, anda harus hafal terlebih dahulu doanya. Setelah dirasa hafal, barulah anda bisa mengamalkannya. Adapun cara mengamalkannya adalah, ketika anda berjumpa dengan orang yang anda sukai dan anda cintai, anda bacalah amalan doa berikut ini sebanyak tiga kali di dalam hati saja. Ada pun bacaan amalannya adalah: "Bismillahirrahmanirrahim, inna anna amanna, sebut nama lengkap target, gilako sama saya, kun fayakun, anda baca sebanyak tiga kali, anda baca sebanyak tiga kali dalam hati, amalan tersebut anda amalkan." Setiap kali anda bertemun dengan target insya Allah, Jika anda yakin dan sungguh-sungguh Mengamalkannya Maka pujan anda akan rindu Dan selalu ingat terhadap anda Ingin bersama dengan anda Selamanya Demikianlah amalan ini Yang dapat saya bagikan Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh